Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Abah sekalian Di sini Abah sekarang sedang ada di kediaman salah seorang eh, anggota legislatif di provinsi kita Beliau kebetulan ada di Komisi 5 dan membawahi salah satu bidang juga yang jadi bidang Abah itu pendidikan di antaranya Dan Abah kali ini akan banyak nanya-nanya ke beliau khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan juga dengan hal-hal yang lagi ini saat ini, terutama masalah corona masih ya. Langsung aja kita ke beliau. Ya. Di ada Kang Johan Jauhan ya. Anwarid. Ya. Ya. Nah di sini saya punya beberapa pertanyaan, mungkinnya titipan dari kawan-kawan di lapangan. Khususnya sekarang kan lagi ada masa pandemi ini lagi ramai. Jadi mereka itu lagi bingung. Pendidikan kan lagi di era new normal, katanya tentang adaptasi kebiasaan baru. Kalau dari pemerintah sendiri, atau dari anggota legislatif itu arahan-arahan yang diberikan buat masyarakat umumnya atau buat kita nih, para pendidik di lapangan, guru-guru dan anak murid gitu untuk menghadapi new normal ini seperti gimana sih? Pemerintah sudah memperlakukan memaksa kita, ya, memaksa. memaksa kita supaya terbiasa dengan perilaku yang baru pemerintah menyebutnya adaptasi kebiasaan baru atau dalam bahasa kerennya lebih dikenal new normal tapi di masyarakat susah menerjemahkan sudah apa susah memanainya mah. maka hari ini dibahas ini siakan jadi bagaimana masyarakat dipaksa untuk bisa beradaptasi menyesuaikan dengan kondisi hari ini di mana wabah pandemi covid ini sangat merajalela, menular cepat, ya kan? Oleh sebab itu, beberapa informasi beberapa kali Pak Mas Menteri, ya kan, dan Kang Huda, salah ketua Komisi 10 DPR RI, menekan pemerintah supaya pendidikan harus tetap normal berjalan. Tetapi ada modifikasi menyesuaikan dengan kebiasaan baru. Kedepan eh, harus ada kurikulum, ya karena harus cepat ada perubahan kurikulum menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Seperti misalnya sebentar lagi akan ada eh, tahun ajaran baru di sekolah-sekolah, dan itu memerlukan satu model adaptasi. Teknisnya seperti apa? Karena pemerintah menyatakan selama satu daerah masih dikategorikan klasternya klaster kuning, belum hijau, apalagi putih, itu tidak bisa diadakan pembelajaran tatap muka. Hari ini, ya kan, sudah mulai masuk tahap kedua. Kemarin tahap satu, PPDB online. Ya kan? Penerimaan persetendik baru online serentak di Jawa Barat Dengan dikomandani oleh distrik Jawa Barat ya kan? Dengan satu-satu sistem aplikasi yang model baru Banyak sekolah juga yang tidak siap ya kan, Dan banyak juga kendala Ketika satu anak atau guru mendaftarkan siswanya Banyak kendala, terobong ya kan? Walaupun beberapa sekolah tahun-tahun sebelumnya secara mandiri juga melaksanakan BPDB online gitu kan. ya udah online ya hari ini dipaksa semua sekolah harus online harus. karena memang e, harus memenuhi sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan covid di mana tidak boleh ada e, orang berkumpul banyak harus jaga jarak gitu kan dan maka diputuskanlah Jawa Barat ini semuanya e, PPDB-nya harus secara online, online dan dimotori atau di dioperatori oleh Disdik Jawa Barat. Setelah PPDB online tahap 1 ya kan afirmasi, prestasi, ya kan prestasi olahraga, prestasi akademik segala macam, sekarang masuk ke PPDB online tahap kedua sistem Jonasi Ya kan yang mungkin saja ini menyebabkan kekecewaan para orang tua siswa dan siswa sendiri pengennya ke sekolah A ternyata tidak bisa karena e, di luar jonasi iya. sekolah tujuan yang diinginkan Betul. akhirnya dilempar ke sekolah yang dekat. masuk di dalam e, jonasi dekat dengan rumah lah nah, ini ada keuntungannya gitu kan minimal orang tua tidak perlu lagi mengeluarkan transport besar karena sekolahnya dekat dengan rumah begitu nanti masuk ajaran baru bagi yang belum klasternya bersih dari hmm dari wabah Covid ini tidak bisa tatap muka. Jadi mungkin nanti ada desain model baru lagi semacam orientasi siswa baru, hmm. ya kan? Atau ta'aruf santri baru di kalangan pesantren. Hmm. Itu via daring gitu kan. Jadi siswanya tetap di rumah, ya kan? Ada kegiatan, ada materi-materi dari sekolah. Hmm. Tapi pesertanya di rumah itu bagi daerah, apalagi daerah itu kuning maupun merah nah permasalahannya dengan sistem PPDB online dengan sistem orientasi daring uh -huh. ini orang tua banyak mengeluh apakah anak ini, anak, anak saya ini sekolah nggak? melanjutkan nggak sih? kok ini seperti tidak bersekolah? Uh -huh. nah ini, ini kan belum terbiasa jadi harus di, harus diyakinkan kepada masyarakat bahwa e, mekanisme online penerimaan online te, apa testing online pen online penyataan diterimanya online orientasi siswa baru daring itu juga tetap statusnya sama mm -hmm. resmi mm -hmm. ya kan sebagai siswa kan seperti itu karena kondisi aja nanti kalau sudah pulih ya kan ya bisa seperti biasa lagi jadi diharapkan protokol kesehatan yang ada di dalam perbu ada yang di permenkes ya kan itu juga dilaksanakan itu yang diharapkan sehingga memang covid ini segera musnah berakhir ya? Ya, kan musnah bukan berakhir musnah, musnah. musnah. nah berikutnya juga nih langgiran. jadi ada bisik-bisik uh, juga dari kawan-kawan di lapangan guru-guru termasuk juga dari orang tua dan murid kalau daring ini kan masih tetap berjalan ya sementara waktu mereka masih terkendala daring itu kan ada ada sarana termasuk ada biaya nah mengenai pembiayaan otomatis kuota nah itu nah jadi kendalanya kalau daring itu orang tua harus menjelidikan e, dana pembelian kuota untuk anaknya supaya bisa mengikuti pelajaran daring dari guru-gurunya iya. nah, menurut saya sama saja kalau dulu orang tua membekali anaknya hmm. pergi ke sekolah kan? betul pakai motor, e, bensin betul. dan jajanan. Iya. itu sehari bisa 30000 oh iya, iya. nah kalau hari ini kuota beli 100000 itu untuk satu bulan bisa bisa, bisa. ya? Bisa. Daring. jadi satu bulan bahkan lebih murah bisa lebih murah? lebih murah okay. lebih murah Jajannya kan enggak? Eh. Uang, uang bensin atau uang ongkos transportasinya kan nggak ada ketika dari dialihkan untuk pembelian kuota. Kota, ya. oh, okay. Tapi kuotanya harus dibelikan oleh orang tua kalau di, dibelikan sama siswa <laughs> yang hilang kejadian. Betul. Nah, jadi intinya nggak e, usah, -usah gak ya untuk. Gak usah. Kita... Justru saya analisis dulu kita berpikir e, beberapa lembaga kayak homeschooling mm -hmm. yang model sekolah sekolah apa namanya di sekolah di rumah ya homeschooling yang sifatnya person ya kan privat ya pripat ya dulu berpikir masih aneh ya kan masih satu hal yang nyalaneng tidak serius ya kan seperti tidak belajar kayak homeschooling seperti tidak belajar ya kan tapi hasilnya pintar-pintar lulusan-lulusan homeschooling resmi, ya kan, punya ijazah ya kan dulu dianggap nyelemek dianggap barang yang mahal Tetapi hari ini mau tidak mau kita harus menyesuaikan bahwa itu adalah model yang tepat bagaimana siswa, bagaimana mahasiswa bisa melaksanakan pembelajaran ya kan? bahkan mungkin ini bisa jadi e, satu budaya baru iya budaya baru, kebiasaan yang menjadi budaya baru dan kalau kalau bagus ya harus dilanjutkan walaupun pandemi ini selesai Oke. ya kan e, kalau di dunia nyata tetap buka belajar itu kan 4, 1 jam itu 45 menit Hah? itu 1 jam pelajaran itu... nah 2 jam pelajaran berarti 90 menit 1 jam setengah itu. 1 jam setengah mungkin karena kita pada kondisi covid ya kan E, mengirit kuota jadi nanti sistem pembelajaran satu jam itu satu jam pelajaran dirubah jangan 40 menit atau 30 menit dipangkas tanpa mengurangi kualitas pembelajaran tanpa meng, tanpa mengurangi e, bobot penyampaian guru kepada siswa dan siswa juga menyampaikan e, apa namanya diskusi menyampaikan ide-ide dalam kelas itu juga harus bisa tanpa murid buat itu, gitu. Ini 30 menit lah. Jadi kalau 2 jam pelajaran itu ya, 1 jam 60 menit. Sih, mungkin. Tapi harus panjang, Ya, seperti itu. Proses pendidikan tidak harus berpaku. Tidak harus kita ter apa namanya tergantung atau bergantung kepada ruang dan waktu. Ya kan bahwa belajar itu tidak harus di ruang kelas bahwa proses belajar mengajar itu tidak harus pada waktu yang tertentu. tertentu, bisa saja waktunya kita tentukan dengan beberapa kesepakatan dengan siswa, bisa saja penyampaiannya malam hari, malam hari bisa, bisa, biasanya bagus misalnya ya dioper kemalaman, kapanpun, lagi. ya, maka pendidikan kita jangan kaku, proses belajar mengajar tidak jangan bergantung kepada ruang dan waktu, fleksibel, jangan ya di mana bisa harus lebih simpel lah jadi hari ini guru pun harus kreatif inovatif selain tentunya ada evaluatifnya evaluasinya guru juga harus berpikir bahwa pendidikan ini harus dibikin mudah ya tidak menyenangkan ya kan jadi jangan jangan jangan, apa namanya, jangan banyak, inilah, banyak yang memberatkan. Mm -hmm. jadi, enaklah di daring itu bisa menampilkan video, gitu kan ya kan, apa namanya, eh, komp, apa pasti lebih murah lah karena biaya fotokopi tidak ada iya tidak, kan. ada, tidak ada pembelian kertas semuanya ya kita di laptop paling secara digital? digital, di handphone mm -hmm. Direktur, ya inilah zaman, zaman di zaman di digital jarak jarak itu nggak ada sekarang nggak ada, ada jarak, kita punya guru di Amerika hari ini pun bisa belajar, ya kan? kita punya guru ingin belajar punya profesor ingin belajar profesor di Inggris di Oxford hari ini pun bisa malam ini mm -hmm. jam ini pun kita bisa dari dengan profesor itu Mendengarkan ceramahnya Mendengarkan kuliahnya Jadi nggak ada jarak hari ini Dunia yang begitu luasnya berapa, Ratusan ribu kilometer Jauhnya nggak ada Ya kan nggak ada sekarang Semuanya dekat Ya walaupun secara fisik kita harus Jauh dan jaga jarak Pendidikan kita harus tetap maju Tidak boleh kalah oleh Covid-19 Tidak boleh kalah oleh keadaan Bagaimanapun harus tetap berlanjut, anak-anak harus pinter, anak-anak harus sukses dengan hasil-hasil yang belajar yang diberikan oleh gurunya Walaupun dalam suasana keterbatasan tidak bisa bertemu, tetapi bisa lebih dekat bertemu melalui digitalisasi teknologi Hadir mohon perkenan atas segala masukannya mudah-mudahan sekali lagi ini ada manfaat yang bisa dipetik oleh sobat-sobat sekalian dan mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian kesempatan kali ini mohon dimaafkan gitu ya dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya akhirul kalam billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <Warahmatullahi>